Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun manapun saudara, saudara ada seperti biasa yang belum subscribe Silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini beroda viral sebuah video ya dari Demokrasi yaitu geger viral video ya injak injak bendera merah putih dan tuding itu hasil merampas dari Belanda. Coba selengkapnya saya bacakan di sini dari Demokrasi News kawan. Ya, seorang pria melakukan tindak pelecehan serta pengecaman terhadap bendera merah putih sampai dengan nekatnya membuangnya ke lantai. Tak hanya itu, pria tersebut pun tampak menginjak-injak bendera merah putih sambil melayangkan umpatan-umpatan yang keluar dari mulutnya. Tindakan pria, pria itu pun menjadi viral. Lantaran video yang diunggah oleh akun TikTok @iskandarsulkarnain50 itu dibagikan ulang oleh Twitter @yusuf_dumdum pada 20 Februari 2023. Dalam video terlihat pria tersebut melontarkan perkataan yang merendahkan terkait bendera merah putih. Jadi ini yang kamu bangga banggakan, lihat nih, ini yang kamu bangga banggakan, ha, yang kamu bangga banggakan. Peristiwa Surabaya segala macam Kata pria tersebut sambil menginjak injak bendera merah putih Kata pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut Dalam video yang dikutip harianhaluan.com Rabu 22 Februari 2023 Dari akun twitter at Pria itu lantas menuding bahwa bendera merah putih Bukan murni hasil dari Indonesia Melainkan hasil merampas dari Belanda Kemudian pria itu memasukkan bendera merah putih itu ke lontong sampah sambil berceloteh kalau mau dihargai maka buatlah bendera sendiri. Mau minta dihormati, mau minta dihargai, peristiwa Surabaya segala macam apa, apaan tuh, bohong aja kamu. Bikinlah bendera sendiri, nggak usah ngambil bendera orang. Itu bendera Belanda tahu, ujarnya. <tuh> Ia berpendapat bahwa pria tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa di balik bendera merah putih ada payah banyak pihak yang mengorbankan nyawa dan darah. diadap dia, dia nggak tahu bahwa ada darah dan nyawa di balik berkibarnya merah putih. Dia nggak sadar bisa ini karena jasa tujuan demi merah putih. Tulis Twitter @yusufdundum. Lantas video itu tampak membuat gram warganet, sehingga banyak yang Komentar terkait tindakan yang kurang mengenakan tersebut. kirim alamat dan data lengkapnya biar kami yang kasih salam olahraga. Komentar warganet. Orang kalau dari kecil sampai tua hidup miskin memang cenderung kecewa ke negara. Begini jadinya, ungkap warganet. Indonesia punya banyak pulau-pulau yang tak berpenghuni. Kumpulkan orang-orang macam gini dalam pulau tersebut. Bangun pola tersebut untuk menopang kehidupan mereka Bisa buat tes latihan militer kita Uji kekuatan daya ledak rudal Misalnya timpal warganet Nah ini ada videonya kawan ya ah. Jadi ini juga ada ini eh. Coba saya dengarkan videonya dulu. jadi ini yang kamu bangga, bangga ini yang kamu bangga kamu bangga ya dia Jadi, ini yang kamu, kamu bangga-banggakan, bangga, kok bukan bangga harus oh, lagi benderai, eh. nah, ini yang kamu bangga-banggakan, lihat nih, ini yang kamu bangga-banggakan, ah, kau lihat nggak, lihat baik-baik, yang kamu bangga-banggakan. Nah, jadi itu kawan jadi bapak ini lebar bendera itu ya mungkin dia belum apakah belum tahu sejarah bendera merah putih ya ataukah mungkin dia punya sejarah sendiri terkait bendera kebangsaan. Ya, mungkin dia melihat pada saat bendera Belanda dikibarkan ya. Karena ada itu bendera Belanda dikibarkan di ya Gedung Yamato ke apa di mana itu. Kemudian warga di situ ya di Surabaya naik banjat. Kemudian bendera Belanda dibuang putihnya sisa merah putih. Nah mungkin dengan itu dia berpikir bahwa itu adalah bendera Belanda Yang hanya dibuang uh, Apanya Birunya nah, Padahal Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sudah ada bendera merah putih 17 Agustus 1945 Sudah ada bendera merah putih Ini kawan Sedangkan peristiwa yang terjadi di Surabaya itu adalah setelah 17 Agustus 1945, jadi bendera kita sudah ada, bukan bendera Belanda yang dibuang birunya, kemudian setelah itu kita pakai bukan, ya kan peristiwa yang di Surabaya itu kan 10 November 1945, sedangkan kita 17 Agustus. Sudah ada merah putih. Nah, sebelum 17 Agustus pun sudah ada merah putih. Bendera itu. Jadi, mungkin Bapak ini kurang jauh, ya, kurang jauh bermainnya. yang Kurang jauh bertanya. Kurang jauh cara belajarnya sejarah. Nah, itu. Jadi, bendera merah putih sudah ada sebelum bendera Belanda itu disobek di Surabaya itu. Jadi tidak meniru-niru, jadi bendera merah putih ya, bendera buatan asli Indonesia, itulah bendera kebangsaan kita. Nah, tidak tahu ini bapak ini siapa namanya dan tinggal di mana ya, mudah-mudahan bapak ini menyadari kesalahannya kalau dia tidak sadari kan berbahaya. Karena dia masih berpikir bahwa bendera merah putih adalah hasil rampasan bendera Belanda yang cuma dibuang bendera birunya warna birunya saja kacau lah cara berpikirnya begini, kacau kawan ya. ini kawan ya yang mudah-mudahan tidak terulang lagi baik videonya bedanya kawan merah putih, NKRI harga mati